Ya Q &A, program olah nafas Pak waktu olah nafas kan kita tarik lepaskan itu eh, tariknya itu dibreed eh, 15 kali. Nah selama 15 kali ini tarik lebih lama ya? Nah kan 15 kali tarik lepaskan lalu 30 kali tadi kan lebih cepat tarik lepas itu ritmenya berbeda. Nah saat tarik nafas dalam-dalam, dan pelan, baik yang sekarang ini, atau yang metode satu, bagian terakhir, atau nanti kita masuk minggu ketiga, benar-benar hanya deep breath saja, pelan-pelan, gitu ya. Kan waktu kita tarik, itu abah-abah misalnya saya agak panjang, tarik, sampai di sini sudah, nariknya udah nggak bisa nambah lagi, nih, tapi aba-aba Pak, Pak Jon pasti tarik, nah itu berarti kita tahan. Tarik, kayak ada tahan sejenak, tahan itu lepaskan waktu lepaskan tuh lepaskan tarik udah nggak bisa Jadi tahan jadi nahannya setelah narik lepaskan kenapa tarik gitu ya ditahan kan mereka masih itu oksigen masih diserap lepaskan waktu lepaskan kan buang co2 tarik lagi ambil o2 buang lagi co2 ya dengan cepatnya o2 co2 keluar masuk di lubang yang sama ajaib banget metabolisme dan kerja organ tubuh itu luar biasa ya kita makan nggak boleh berbicara karena ada klep yang sama-sama masuk mulut dari hidung ketemu di saluran yang sama ada klep ini udara lubang ke lambung ditutup ini makanan lubang yang ke paru-paru ditutup makan sambil bicara karena kesedak gitu ya masuk ke arah paru-paru tapi begitu masuk sedikit aja klepnya nutup kesedak jadi gitu ya, saya keluar nah uh, demikian juga dengan saluran pernafasan ini waktu kita tarik pahan nah itu jadi ada jeda ya sebentar banget ya satu detik itu kan satu Dua jadi satu detik itu bukan satu, enggak ya? Antara satu dan dua, nah itu satu detik sebenarnya gitu ya. Maka masih ada, kalau pakai stopwatch itu, dari detik masih ada lagi hitungan uh, yang sebelahnya detik. Gitu kan. Nah, kita tahan itu, istilahnya kayak paling coba seperempat, seperlima detik itu tarik lepaskan Nah, ini sekaligus juga untuk bukan hanya metode yang di-bread, ya, yang metode Vingfold satu dan 2, tapi nanti kita akan masuk di eh, misalnya tarik nawas pelan-pelan, tarik aja terus, udah pentok nih, berarti kita tahan sebentar, lalu lepaskan pelan-pelan. Jadi itu ritmenya seperti itu, dan nanti sudah, kan udah gampang nih gitu ya, ya Bapak-Ibu sudah nggak pakai suara dari saya, ritmenya masing-masing, dan enak dan nyaman, selain nyaman, terbukti, satu rasi sembilan atau seratus gitu ya, tapi kalau berawal dengan kondisi paru-paru sembilan -paru lima sembilan gitu kayak saya berawal dari kondisi seperti itu gitu ya, saya bulan kedua loh, baru bisa sembilan atau seratus, tapi dari sembilan naik sembilan tujuh bisa 98 delapan senang banget gitu, karena emang tujuh tahun sakit paru-paru, jadi paru-paru saya nggak bagus, tapi saya itu benar-benar berterima kasih juga saya bisa terkait dengan Wim Hof dan metode yang lain yang membuat saya sekarang dengan mudahnya 100%. persen beda dengan anak muda yang memang kayak anak saya paling bungsu, memang olahragawan ya, olahraganya panjat tebing, sepedaan, muang te. Nah, pasang pak berapa gitu? seratus <laughs> <laughs> Ya udah, kamu enggak program, kamu mau program. Belajar diving ya udah satunya bagus gitu, tapi kalau mau tetap latihan ya enggak apa-apa, tapi latihannya enggak lagi untuk naikin satu rasi kita sembilan sembilan sembilan ada Kamu latihan tahan nafas saja pagi gerak dia uh, ini lagi di raja 4 diving gitu ya memang tak diving kita pakai tabung oksigen tapi kan namanya ya jangan sampai ada memang ada instrukturnya gitu kan tapi kalau sampai kejadian di tempat yang masih dalam dan tabungnya udah penuh kita tuh nggak nggak nggak takut kita tahu diri kita dengan latihan seperti ini ya ternyata dengan dibuang gitu masih bisa tahan dulu sembilan detik itu nanti bapak ibu nyoba sendiri ya nyoba sendiri kalau sekarang saya coba nih tarik nafas terus tahan gitu ya kuatnya berapa menit ya nanti tiga empat bulan lagi coba kuatnya berapa menit tambah lama pasti nah orang yang bisa tahan nafas terus tahan gitu ya tapi dalam latihan ini memang bisa sih tahan dulu tarik terus baru tahan tapi kan jadi padahal tujuannya tahan nafas itu latihan itu mencapai memang saturasi turun ya dan kita tahan di situ jadi kalau ilmu sebenarnya itu dengan variasi saturasi itu kayak paru-paru berlatih ya kembali kepada yang ditanyakan aja mengenai ritme nafasnya jadi di breath lima kali tarik tahan sebentar pasin waktu strong breath, breath nafas cep uh, kuat enggak beda banyak karena tarik lepaskan ya tapi ritmenya itu kelihatan sebenarnya kalau berbeda kecepatan.